Ya baik kita sambut bapak-bapak ibu-ibu sekalian dengan tepuk tangan yang meriah Tari ganongan dari anak-anak kita putra-putra kita I